Astaga ini anak kenapa kau menangis terus ino, kopi ini dua kopi dua, demi indo. tidak tidak boleh oh iya ya